Selamat datang di Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Praktikum ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang subquery. Jadi, misalnya kita mau tahu siapa yang gajinya lebih besar dari Abel. Maka kita lakukan subquery untuk mengetahui berapa sih uh, gaji Abel. Kemudian setelah itu, kita masuk ke main query-nya untuk melihat karyawan siapa saja yang gajinya lebih besar dari Abel, sintaknya seperti ini. Jadi select seperti biasa select, kemudian daftarkan kalau mana saja yang mau kita lihat from berarti dari tabel mana. Nah ekspresi syaratnya di sini ada subquery-nya. Jadi kita istilahnya select di dalam select sehingga untuk mengetahui siapa yang gajinya lebih besar dari Abel itu kita bisa lakukan dengan menuliskan sintak seperti ini ditampilkan misalkan last name-nya saja dari tabel karyawan di mana gajinya lebih besar dari gajinya Abel. Nah di sini kita akan select dulu. Subquery untuk mencari berapa sih gajinya Abel, kemudian di, baru disatukan ke main query sehingga ketahuan siapa yang gajinya lebih besar dari gaji Abel, yaitu gaji Abel itu Rp11.000. Yuk, kita coba sintaknya untuk database yang kita sudah uh, punya dan akan gunakan untuk latihan. Pertama-tama, kita perlu membuka koneksi dulu ke Maria Dibia dengan mengetikkan "My SQL" trip u, root, kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini saya mau lihat dulu database yang saya punya di MariaDB. Maka saya ketikkan show databases, kemudian akhiri dengan tanda titik koma. Saya akan menggunakan latihan satu ini karena di dalamnya ada database tentang human resource yang kita sudah pernah import. Kemudian saya ketikkan use, latihan satu karena ini database yang mau saya pakai. Setelah uh, masuk latihan 1, maka saya mau uh, ketikan perintah select untuk melihat first name karyawan dan salary From tabel employees, kemudian saya akhiri dengan tanda titik koma. Nah, di sini kita bisa melihat ada data karyawan ya. Dan yang sama itu uh, salary, David, dan Vali. Nah, kita akan coba untuk uh, membahas tentang subquery. Berarti ini select di dalam select. Jadi, saya akan meminta untuk menampilkan first name dan salary untuk karyawan yang gajinya sama dengan David maka sintak query-nya select first name dan salary dari tabel employees where salary sama dengan David. Nah, tapi kan kita nggak bisa menuliskan seperti ini, hanya kita tahu bahwa kita mau karyawan yang selerinya sama dengan David nah David ini kita harus buat perintah select lagi jadi ini select di dalam select select salary from employees where first name sama dengan David nah dengan sintak ini. Jadi kita bisa dapat uh, first name salary from employees yang salerinya sama dengan salary David. Nah, ini adalah nilainya 4800. Jadi harusnya nanti kalau sintak ini dijalankan akan muncul data uh, draw data David dan Vali. Ya, karena kita tahu bahwa ingin menampilkan karyawan yang gajinya sama dengan David dan David itu salarinya 4800. Dapat 4800 itu dengan menuliskan subquery seperti ini. Saya akhiri dengan tanda titik koma, lalu saya tekan enter. Nah, di sini data yang tampil adalah data uh, David 4800 dan Vali 4800. Seperti itu. Selamat mencoba, teman-teman. Sintak subquery, jadi select di dalam select. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.